Lantas Bang apakah setelah tiga bulan mereka berhenti menagih? Belum tentu dan tidak ada yang memberikan kepastian seperti itu. Hanya saja memang di antara rentang 1 sampai dengan 3 bulan ini mereka akan uh, menguber-nguber kalian setiap hari dengan puluhan nomor-nomor baru. Nah, setelah tiga bulan uh, secara uh, apa ya, secara mungkin karena kalian itu dalam lama bayar, mereka berangsur-angsur uh,